Dari dua orang yang pertama paman saya namanya Suwarno Hadi, dia adalah wartawan, setut di Simalungun di Pematang Siangkan. Kedua ada saya, namanya Abdi Waluyo, dia juga wartawan di daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Dan kebetulan itu adalah kampung saya, Simalungun. Dan di Karangsari itu tempat rekreasi, itu belum tempat main saya. Saya akan membacakan puisi ini bentuk keprihatinan kita. Wartawan Demi Marasalim arahan Kegelisahan Masyarakat Adalah kegelisahan wartawan Ini menjadi titik Peluru berita Ditumpahkan Peluru berita itu Dari olah Pikiran dan perasaan Wartawan Bila kegerisian masyarakat Sudah menjadi penderitaan Wartawan takut meragu Menembakkan peluru berintah Di penjuru Arah Bila penderitaan masyarakat Tinggal menyebabkan kematian Wartawan dengan peliti membidikkan tepat pada sasarannya